Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers dan Belovers dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Lesti Fati. Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai bunda Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung ya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 postingan persahabat dari Ayah Kejora Masya Allah banget ya Kembali ceria Ayah Kejora lagi buat vlog nih persahabat ya di Cianjur Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu untuk sang ayah Mudah-mudahan keluarga besar lesti di Cianjur juga selalu diberikan kesehatan, amin Kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun erni.erni_79 underscore 79 mengatakan Keluarga sederhana, baik hatinya, Masya Allah pokoknya luar biasa banget dia. Ya. Keluarga sederhana dari keluarga besar, Lesti Semoga selalu menjadi panutan, selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Kemudian disimak juga persahabat, ada postingan dari akun Leslar Sweety Yang mengunggah tentunya foto Najwa Sihab dan kita lihat bersahabat ada sebuah kalimat atau kata-kata yang sangat bijak dari Najwa Sihab. Terkadang tanpa sadar atau bahkan secara sadar dilakukan, justru malah perempuan yang lebih sering menjatuhkan sesama perempuan lain. Itu kata-kata bijak dari Najwa Sihab. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Betul sekali Mbak Najwa Sihab, saya setuju dengan Mbak Najwa. Kita lihat juga tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Alkalifi Bilfakih mengatakan Setuju banget banget, miris kalau udah lihat komenan sesama perempuan tapi ketikannya tak beradab, astagfirullah Memang betul sekali persahabatnya, marak sekali di komentar-komentar yang tertuju kepada Bunda Leske Jora itu kebanyakan dari wanita dan tentunya komentarnya pun itu saling menjatuhkan. Kita berharap banget ya untuk fansnya Leslar, semoga kita selalu positif, selalu mensupport, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Kemudian juga persabaya dari informasi penting dari L2W kembali diingatkan untuk semuanya, jangan lupa voting Bunda Lesi Kejora di ajang Indonesian Dangdut Award 2022. Video dangdut terpopuler sekali seumur hidup, ketika ide, spasi J9, kirim ke 97288 itu untuk SMS, voting melalui aplikasi Instagram, Twitter, Facebook, dan aplikasi video juga bersahabat. Jangan lupa untuk mendukung penuh Bunda Lesti Kejora di ajang Indonesian Dangdut Award 2022. Kita simak juga bersama di kalimat caption info yang dituliskan Jangan lupa vote Kudu borong tiga piala guys Indonesian dangdut Award masih berjalan Ayo kalian vote di semua aplikasi Dan kirim SMS sebanyak mungkin Ayo kita bangkit bersama dukung Lesti Kejora Kita pasti juara Masya Allah Ajakan untuk mendukung karya Bunda Lesti Emang luar biasa dari al 2 w Mudah-mudahan kita semuanya makin kompak dan semakin solid Tunjukkan bahwa Lesi Kejora semakin banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik Semoga juga persahabat ya Bismillah Bunda Lesi bisa memborong piala penghargaan tiga piala sekaligus di ajang IDA 2022 Selanjutnya disimbang juga Ada postingan dari Agu Lesa Sweeti, kembali persahabat yang mengunggah postingan foto Leslar bersama Kobas Ini Masya Allah banget ya Throwback kembali Leslar bersama Kobas Mudah-mudahan hubungan Kobas dan Leslar juga Baik-baik saja persahabat ya Dan semoga mereka pun mempunyai bisnis-bisnis kembali Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka Namun di pusingan ini Kita salvot banget dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya Dari akun Watch Gini Mengatakan Biarkan saja siapapun mereka mengomentari, mencaci, memaki, menghina, dan merendahkan. Karena sesungguhnya mereka sedang memperlihatkan dan menunjukkan siapa diri mereka. Bahkan bisa jadi mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Karena tanpa sadar mereka sudah zalim terhadap orang yang bahkan secara personal tidak mereka kenal. Biarkan tangan Allah bekerja. Semoga keluarga kecil mereka selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ini keren banget. Komentar yang sangat positif diberikan di unggahan ini. Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita masih menunggu kejutan terbaru hingga kabar baik berikutnya dari Leslar. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Lesti dan Binar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.